Pohji Ma! Maknya dia datang Mak datang cari Pohji Sejak bila aku jadi mak kau? <tuk> Sini, ambil balik tunggas kamu ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teca berkurang semua, saya harap korang semua dalam keadaan sehat Dan selalu diberikan rezeki di bulan Ramadan ini cuy ya Oke, okay, uh, kali ini kita akan mereaksi iklan raya lagi cuy Udah lama banget ya Iklan raya ini langkah banget cuy Karena kita selalu mereaksi iklan raya itu di hari-hari tertentu Maksudnya satu tahun sekali gitu ya Kita akan mereaksi iklan raya Apalagi iklan raya ini dari uh, Petronas karena setiap tahunnya ya, selama channel NDTK ini ada, sudah 2 tahun ya channel NDTK ini selalu kita mereaksi iklan raya cuy. Nah saya nggak mau melewatkan itu cuy. Saya nggak mau sangat-sangat nggak mau melewatkan iklan raya ini cuy, apalagi yang dibuat oleh Petronas cuy. Sebenarnya saya nggak tahu sama sekali cuy. Ternyata iklan raya ini sudah muncul, sudah tayang. Judul video iklan raya kali ini tuh adalah Petronas Raya 2021 Syukur Raya. Yang saya suka dari iklan Ray Petronas ini tuh animasinya cuy Animasinya keren banget ya Malaysia gitu ya uh, Bisa dibilang sudah go internasional kalau soal animasi cuy Oke okay, tambah banyak cakep lagi Jom kita tengok video Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Oke okay, Petronas RONAS. Wish, gila animasinya saja. Syukur Raya. Assalamualaikum, Mak. Polji dah balik. Ni. Dah. Jangan panggil aku, Mak. Kau balik ke? Tak balik ke? Bukan masalah aku. Aku tak ada anak macam kau. Mak, oh. sampai hati Mak cakap macam itu. Betullah. Eh? Sejak bila aku beranakkan kau? Abang ke? Buang tebiak agaknya budak ni. Ha?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 Hmm. Buang tebiat agaknya budak ni. Aku hormatlah aku. Dia. Dia mengaya je. Asyik, ada suka banget. ni. Asy, baguslah Dendeng-dendeng layu macam ni je. Oh, ni okey tetangga ya jiran ni inilah dia kita Di simak ja dapat mus emasnya eh, banyak banget tu. Jenoh <laughs> lari tadi. Menanti nanti nanti. Bucur, puji ad oh, Terima kasih puji. Tak, huh, menipu je puji ni. Dah, masak. Cerita, tetangga, ada macam-macam lagunya ini asik sih hari raya banget ya hmm. ini raya ini ya Kok dibenci banget dia. Memang nak menunggu. Kenapa sih gosok kebanget ya? Dendang-dendang macam ni. sih. Sudah nasib ada di perantauan. Sedih hatiku duit kosong. hang berbaik dengan tu. Juga suka kita pun sikit nak mau bagi. Okey. Okey. Ternyata gas mak okey. Gas punya dia. Tak apa. faham. Banyak kerja kamu. Oh ini mak. Ini mak, ini mak, mak dia hampir sama, sama. ya mukanya. Jangan risau Mak kat sini. Uh, Mak masak rendang apa tahu ni? Alah, rendang yang Mak selalu masak masa raya tu. Kau kan suka rendang Mak? <tuk> tak <tuk> apa. Sejap lagi Mak bagi resepi. Kau masak, ya? <tuk> Sedih banget ni. Ya. Ma... Nasi perantau ni. Eh. Seperti begini je. Ish. Ada Menara Petronas tu, Ji. Udah raya ini. Poji, Ji. Oh, Ma! Maknya dia datang. Mak datang cari Poji. Sejak bila aku jadi mak kau? Ha? Sini, ambil balik tunggas kamu ni. Ayoloh. <laughs> Poh Ji, oi. Yang ini tak nak ke? Terima kasih. Oh. Macam inilah baru betul. Terima kasih, Mak Jah. Boji, Mak Jah ni nampak juga harang. Tapi penyayang hmm. tahu. Sudah agak berjiran, Ada lebih, ada yang kurang. Macam mana? Tak gitu Boji? Amboi, macam iklan radio. Ya! <laughs> Kur kita, aku bersama Kur kur kur ha kur. Oke, oh ini yang pengisi suara ya Oh ada dua Ini dua juga, yang nyanyi beda Yang vokal juga beda Oke okay, oke okay, cuy. Oke okay, cuy itulah tadi iklan raya Petronas yang mana judulnya itu adalah syukur raya ya. Uh, Kalau saya pribadi yang melihat video ini kayaknya hampir sama masih sama dengan situasi situasi raya kemarin cuy. Karena ya semua negara kayaknya masih uh, menjalankan yang namanya pandemi. Apalagi di Indonesia di kampung saya cuy jalan sudah dipalang dilarang mudik. Indonesia, cuy! Dilarang mudik. Begitupun mungkin di Malaysia, cuy. Ya, dilarang mudik juga. Makanya, perantau-perantau Indonesia, terutama di kampung saya, ini tak bisa pulang dari Malaysia ke Indonesia karena peraturan yang sama. Ya, itu demi menghindari jangkitan yang menyebar, gitu ya. COVID ini, cuy, dari segi animasi, <guruh> saya... eh, oh ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuy. Animasinya keren banget, ini ya. Ini Petronas selalu membuat iklan raya itu benar-benar serius Alur ceritanya dapat, animasinya dapat, uh, cerianya dapat gitu ya Apa namanya, nuansa-nuansa rayanya dapat banget Raya kali ini tuh harus benar-benar menjalankan SOP cuy ya Benar-benar harus memakai masker, jaga jarak Di iklan ini nampak banget ya, nampak banget Cara dia memberikan gasnya macam mana, cara dia... Memberikan makanan macam mana gitu ya. Semua nampak ya. Perantau yang tak bisa balik kampung, tak bisa ketemu, tak bisa berjumpa dengan keluarga. Semua pesan-pesan yang positif ada di dalam iklan raya ini cuy. Itu salah satu daya tarik dari iklan raya yang ada di Malaysia cuy. Saya nggak tahu cuy, kalau di Indonesia ada iklan raya nggak bisa jadi gitu ya. Oke dan mungkin itu aja cuy. Terima kasih banyak buat korang yang selalu mendukung channel NDPK dan... Terima kasih atas requestannya. Mohon maaf banget kalau requestan kurang. Saya tak bisa reaksi karena copyright, jadi tolong dimengerti aja, cuy. Ya, dimaklumi aja, dan mungkin saatnya saya pamit tidur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you, next. Thank you, next, dan thank you, next. Bye.